Halo kawan-kawan, balik lagi dengan newbie, bareng Thomas lagi di sini. Pada kesempatan kali ini kita bakal nyobain ngirim game Chimeralan ini ke HP sebelah ini ya, yaitu Redmi Note 8 Pro ini. Di sini kita punya dua HP, satu Redmi Note 7, satu Redmi Note 8. Jadi kita lanjut aja langsung buka GDrive dan kita buka dulu sini OBB-nya dan inilah aplikasinya ya tau BB nya kita bentuk aja di sini jadi seven jeep oke sekarang kita tunggu sampai seven jeep selesai ya Oke okay, ini sudah berhasil jadi kita bakal lanjut aja kembali dulu ke belakang lalu ke data ya sini kita cari juga data Gmail lainnya manutnya ke... dia pixel gitu pixel-pixel namanya ya. Nah ini kita kompres lagi ini ke kali ini kita bikin ke Jeep biar nggak sama jadi tahu mana data mana UBB kita tunggu lagi ya Oke okay, ini udah berhasil di jeep jadi sekarang kita bakal tinggalkan aja dulu ini datanya di sini ya Oke okay, sekarang kita bakal ngirim apk nya dulu ya di sini kita bisa ngirim lewat share it atau apa pun aplikasi yang sejenisnya lah ya. Tapi di sini saya pakai Mi berbagi aja, Misel. Ya karena sesama Mi Xiaomi di sini ya. selagi kita nunggu APK-nya dikirim kita bakal mindakan paket yang kita seperti kompres tadi ke otg ya kalau kamu nggak punya otg kamu bisa ngirim juga tadi paket tadi lewat bluetooth atau wifi tapi bakal lambat kali karena itu lumayan besar kilobatnya ya sekitar 4gb lebih lah 5gb pun sampean kayaknya Oke kita buka jahsipnya tadi kita keluarkan dulu ini paketnya kita cut aja Aku keluarkan aja ke memori internal luar biar gampang dicarinya. Oke, satu lagi di OBB. Oke, kita bakal nunggu dulu itu ya. Agak besar kayaknya kilobetnya. Ini udah berhasil ya. Jadi kita buka file manager aja. Untuk memindahkan ininya, paketnya. Hmm, tinggal hai, dulu bentar ya. Oke kita hai, paketnya tadi. Nah ini dua paket ini kita hai, hai, aja langsung aja kita cut pindahkan ke USB hai, jadi hai, hai, luar hai, gampang nyeriknya. akhirnya kita berhasil pindahkan datanya ya ke OTG hmm, gak lumayan makan waktu sekitar 10 menitan jadi kita bakal coba lepas saja ini ap apanya otg nya kita tunggu dulu, kita lepaskan dari otg nya kita tunggu bentar oke, udah berhasil ya jadi kita lepas aja ya kita akan fokus ke hp nya ini dan pengiriman dari bluetooth -nya juga apk nya udah berhasil kita masukkan dulu otg nya ini sekarang kita buka file GR nya juga ya. tapi sebelum .jarship kita ke file manager dulu karena .jarshipnya di sini nggak di setel untuk baca OTG. oke kita jelajahi langsung aja. Hmm, di sini kita cari file nya yang tadi ya, yang kita copy ke OTG. ntar nggak fokus kan? Oh, maaf tadi kameranya mati rupanya karena terlalu fokus, saya ketik-ketik, Rponji mati dah. dan bersadar bersadar nah, ini lagi proses pemindahan ya, dari OTG ke HP-nya data tadi ya selanjutnya kita bakal melepaskan aja OTG-nya dulu ya, biar tidak garai gitu, ngelir dan gantung-gantung oke, kita buka jaharship sekarang kita bakal ekstrak aja nih dikasihnya ya kita pertama ekstrak yang ini Oke kita menunggu lagi Sudah selesai ekstraknya Sekarang kita bakal langsung pindahkan aja Dan jangan ekstrak yang kedua Karena bakal ketimpa itu foldernya Langsung kita pindahkan ke obb nah, Sudah selesai Kita pastikan dulu datanya obb Oke selanjutnya kita ekstrak aja yang kedua ini ya oke okay, sudah selesai kita cek dulu dalamnya pas ini data kan oke okay, setelah itu kita pindahkan kita kata aja langsung ke Android data ya lalu kita pastikan kita tunggu lagi ya oke okay, sampai sini kita sudah berhasil mindahkan data dan UBB nya sekarang kita bakal menginstal aja apk nya yang udah kita kirim tadi kalau nggak salah, kalau kirim darimu itu masuk folder download. Nah, ya di sini ada dua ya. Saya udah milih semalam, sebenarnya. Ya, nah, kita install aja. Di sini dia bakal minta download data lagi, tapi kita oke kan aja. Dan dia akan mengecek data tadi, tidak mendownloadnya. Lihat, bisa kamu lihat, ini cepat sekali karena cuma melakukan pengecekan saja. sudah selesai 1,8 giga ya. tuh kalau kita ada download restore, habis itu kita masuk apa bakal diminta download kayak gitu 1,8 giga lagi untuk data. tapi karena ada kita pindah tadi, jadi dia nggak perlu lagi, cuma melakukan pengecekan aja. oke okay, pertama kali main, main kayak gini ya, selain dia ngebak tapi nanti bakal normal kok nah ini udah normal lagi oke okay, itulah tadi cara mindakannya ya kita nggak perlu download lagi otomatis 100% dan ya sampai sini aja lah videonya ya terima kasih telah menonton bye bye